Assalamu'alaikum warahmatullahi pertama-tama saya kepada dengan nasional hingga 7, Fakultas Kewalatan dan Universitas Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berjudul lagi dengan hidup sekarang di menjadi di Banten mana ini disusun oleh saya sendiri di Sender Kemudian Dokter Reznak harus sama dupa FANC, kemudian Dokter Avijan FANC, serta di departemen Ilmu Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi empat bagian, tentang penelitian, metode, mitigasi, dan melakukan tempat tes Baik, hmm. adalah suatu ekosistem kompleks yang dibangun oleh lantaran berkat biota-biota lainnya yang hidup di dasar air dan kolam air. Di dalam ekosistem perlu parang terjadi berbagai proses alamnya, seperti sebagai penyusun demikian cara, teredasi oleh akan dasar serta ikan makan karam, kemudian kompetisi ruang dengan natural gas. selamanya pertumbuhan karang menjadi salah satu faktor penting terbukanya atau ekosistem yang sehat, menurut Udian 2009 menunjukkan bahwa pertumbuhan karang dapat mencapai 0 hingga 1,9 per bulan. Manfaat terumbu diantaranya sebagai tempat mencari makan untuk ikan, indikator lingkungan penahan gelombang, dan taman laut untuk konservasi. Namun, pemanfaatan ekosistem terumbu terlalu besar dapat menunjukkan dampak dan pengaruh atas kesempatan ekosistem terumbu untuk 2008 di Indonesia lagi kerusakan permukaan akan terus meningkat menurut Arini 2013 bahkan menurut book at all 2012 pada tahun 2030an diprediksi bahwa karang akan mengalami banyak kerusakan oleh beberapa faktor seperti antropogeni, kenaikan suhu air laut acidification, serta perubahan struktur dan laut Maka dari itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi tersebut. Terus ini dengan cara rehabilitasi atau transplantasi karang dan monitoring. Transplantasi karang adalah teknik penanaman karang baru dengan cara fragmentasi benih yang didapatkan dari induk karang untuk biaraba dan arapat 2007. Metode transplantasi karang memiliki efektivitas tingkat kelangsungan hidup sebesar 55% menurut biaraba tahun 2003. Dan itu beberapa fungsi transplantasi karang, antara lain untuk rehabilitasi permukaan, membuat taman laut untuk konservasi dan wisata, serta menambahkan populasi karindewasa di wilayah, Arifin dan Nusbi 2016. Sejujurnya penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertemuan karang serta tingkat kelangsungan hidup dari sekarang, Jendral, Politeh, dan general polisensi dan multi dengan metode transplantasi di Pulau Banten baik masuk ke metode hmm. waktu penelitian ini berlangsung sejak bulan September 2019 hingga Februari 2020 hmm, peranaman staf menkaran dilakukan pada bulan September 2019 sedangkan Pengambilan data pertama dilakukan pada bulan Oktober 2019. Kemudian, tentang waktu antara bulan September dan Oktober, ini uh, diberikan untuk karang agar memulihkan diri akibat mendapat gangguan saat penanaman dilakukan. Kemudian, uh, tempat penelitian ini terletak di Pulau Tunda, Bali, di Pulau Tunda uh, tepatnya di sisi sebelah utara. Berikut alat-alat yang digunakan pada penelitian ini. Berikutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian terbagi menjadi tiga. Pertama ada bentuk modul transplantasi, penanaman selat menitarang, serta pengukuran selat mentarang. Untuk modul transplantasi pada penelitian ini berbentuk ubah di mana kubah tersebut berbahan besi dengan campuran semen putih dengan diameter besi sebesar 10 mm. Kegiatan transplantasi membutuhkan buatan yang berfungsi untuk menempatkan tanaman karang untuk tumbuh. Dalam kegiatan seperti dalam kegiatan transplantasi karang, terdapat beberapa metode yang beragam seperti menggunakan rak jaring seperti subah netol 2008, beton tahun 2012 serta jaring dan rabel pada 2008. Kemudian untuk penanaman fraktmen karang. Sebelum dilakukan penanaman fragmen karang, peresakan modul transportasi dilakukan terlebih dahulu pada kedalaman 3-5 meter. Setelah itu, dilakukan proses pengambilan fragmen karang di dekat lokasi transplantasi. Kedalaman dan jarak pengambilan fraktmen karang menyesuaikan dan keadaan setinya. Kali ini, berguna untuk memberikan daya adaptasi yang cukup tinggi kepada fragmen karang untuk kondisi barunya. Kemudian, Pengikatan dilakukan menggunakan zip ties. Nah, serta urutan pengikatan sebelumnya sudah diurutkan agar memudahkan dalam proses pengambilan data dan monitoring. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran pragmeng karang. Pengukuran data pada perlindungan ini dilakukan dengan menyelam menggunakan scuba set. kemudian yang diukur yaitu panjang karang, dengan cara mengambil foto dan berbagai penggaris sebagai acuan skala. Kemudian foto tersebut diolah menggunakan software CPCS, dari foto tersebut dapat uh, ditentukan panjang karang berdasarkan jumlah pixel dalam foto tersebut. Berikut contoh foto pengambilan data pada present ini untuk kedua genus Porites dan Montipora. Baik, analisis data pada present ini terbagi menjadi dua, yaitu tajuk pertumbuhan karang dan tingkat pelangpungan -pelang -pelang. budur. Baik, masuk ke bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Baik, hasil untuk laju pertumbuhan karang. Nah, di sini dapat terlihat dua grafik, di mana grafik yang sebelah kiri menunjukkan laju pertumbuhan karang di dan minyak politis pengamatan. Dan yang sebelah kanan, merupakan grafik rata-rata panjang karang ke pengamatan. Nilai laju pertumbuhan karang untuk minyak didapatkan sebesar 0,646 cm per bulan. Kemudian, Saju pertumbuhan karang untuk genus Montipora sebesar 0,507 cm per bulan. Baik, kemudian untuk tingkat kelangsungan hidup, di sini terdapat dua grafik, di mana grafik sebelah kiri menunjukkan Jumlah kematian karang, gendera porites dan montipora selama pengamatan terlihat dari gambar tersebut uh, jumlah kematian karang meningkat setiap pengamatan. Kemudian grafik di sebelah kanan menunjukkan tingkat kelangsungan hidup karang gendera porites dan montipora selama pengamatan antara bulan Oktober hingga bulan Februari 2020. Dari hasil tersebut uh, dapatkan bahwa tingkat kelangsungan hidup karang transplantasi porites sebesar 52,27 persen, sedangkan untuk montipora sebesar 56,25 persen. Kemudian untuk pembahasan laju pertumbuhan karang, dari hasil yang didapatkan laju pertumbuhan karang genera porites ini lebih besar atau lebih cepat dibandingkan dengan genera montipora tersebut karena karang genera porites memiliki kemampuan beradaptasi terhadap suhu dan sanitas dibandingkan karang genera multivora. Selain itu, karang genera poliates memiliki morfologi jaringan yang terletak jauh dari permukaan karang menurut MAMBISO 2001. tersebut membuat karang genera, genera poliates memiliki daya, daya adaptasi terhadap suhu dan sanitas yang lebih tinggi. Kemudian, untuk tingkat kelangsungan hidup, dapatkan hasil bahwa uh, Persentase untuk karang genus Montipora lebih besar dibandingkan karang genus Porites hal tersebut karena tingkat kelangsungan hidup genera Porites ini memiliki faktor yang tidak dimiliki oleh genera Montipora alasan kematian karang pada lokasi penelitian diduga akibat adanya makroalga terjadinya kematian karang didapat Dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sedimentasi, kompetisi, predasi, serta kemampuan toleransi karang rendah terhadap lingkungan. Nah, pada penelitian kali ini diduga kematian karang akibat munculnya makroalga hal tersebut karena uh, terdapat beberapa faktor seperti terjadinya peningkatan nutrisi akibat dari polusi limbah dan air limbah menurut Pak et al. 2019. Kemudian kondisi perairan yang kaya akan nutrien juga dapat memicu munculnya pertumbuhan makroalga, menurut 2014. Kemudian selain itu, biomassa makroalga lebih besar dibandingkan karang alga tersebut menyebabkan makroalga cenderung lebih unggul jika terjadi kompetisi antara makroalga dan karang, menurut Hermawati 2001. Baik kesimpulan dan sarang. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan karang gendra porites lebih cepat dibandingkan gendra mantipora hal tersebut karena gendra porites memiliki jaringan terletak jauh dari permukaan karang dan memiliki bentuk percabangan yang lebih gemuk dan tebal kemudian tingkat telah hidup karang gendra mantipora lebih besar dibandingkan karang gendra porites hal tersebut juga karena pada lokasi transplantasi terjadi kompetisi ruang dengan makhluk lain. Kemudian, saran untuk penelitian berikutnya adalah perlu bukan kegiatan transplantasi sekarang dalam kurun waktu yang lebih lama, dan jenis karya yang lebih variatif untuk merehabilitasi permukaan yang sudah terdegradasi guna mengetahui karakteristik setiap jenis sekarang. Kemudian, kegiatan transplantasi dapat bermitra dengan masyarakat setempat guna mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu, perlu untuk dilakukan pengkajian lebih dalam terkait yang memicu pertumbuhan dan langkah penanganan terhadap kemunculan makro pada lokasi transplantasi. Baik, eh, sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Insight Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun serta Yayasan Dermokaring Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut proses penelitian di Pulau Tunda Bangkong ini. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sudahi presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.